Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Pada kesempatan kali ini saya ditemani sama Bu Bu siapa, Bu? Namanya Ibu Umay <coughs> Bu Umaih, Mama, lawan tadi kan? Mama Barbar. Mama Barbar. Mama okay. <laughs> Barbar pada video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu blog saya ya karya ya terutama untuk anak-anak di wilayah kami di Kampung Cikuya Kecamatan Pagaden Subang Jawa Barat jadi mengajak para teman-teman atau kerabat yang mempunyai produk ya Bu Iya anak muda yang di sini yang punya karya punya produk e, Mau itu bentuknya kayak baju biasa juga bisa Boleh. Siap. E, Apalagi ya Banyak lah contohnya aja kayak punya dia tuh hobinya Ngedesain baju e, misalnya Seperti itu itu bisa di sini dipasarin ya maksudnya dikenalin ke iya. teman-teman semua biar tahu nih siap jadi customize gitu ya mau digambar pakai gambar-gambar idola iya. yang sekarang lagi hits nih kayak kayak pop kepopan gitu bisa, hmm, bisa. di sini juga dipasarinnya maksudnya dikenalinnya gitu ya betul pokoknya e, punya kerudung kerudung misalnya ibu-ibu yang pengen jualan kerudung juga bisa di sini jadi di sini tuh e, wadah buat kita kumpul semua hmm. yang pengen uh, produknya bisa dikenal dengan jangkauan yang lebih luas, luas lagi kira-kira oh, eh, gitu ya, iya. ya, kayak gitu deh kita bangkit bersama pokoknya di blog ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat para warga candilku ya <laughs> yang berada di forum-forum yang saya buat ya kalian juga bebas bisa upload produk di sini nanti jadi fitur dari blog ini uh, salah satunya itu call to, to action aduh esek ngomong bahasa Inggris Bu <laughs> gimana call to action <gimana>? jadi ketika uh, si Pemilik produk posting produk di sini, sediakan deskripsi dan judulnya. Terus harga juga ya bu. Mm -hmm. Jadi ketika order tuh di sini langsung ke pemilik. Terorga, terorganisir langsung ke menuju langsung ke si penjual itu. Si penjual ya si penjual. Jadi seperti itu alurnya ini langsung ke wa. Kalian bisa berinteraksi langsung dengan pemilik baju. Nanti insya Allah akan segera diupdate juga untuk informasi kontak yang bisa dihubungi. Terus forum-forum juga hampir sama lah alurnya dari blog Candil Kuya juga. Di sini masih sepi ya, soalnya juga masih baru merintis. Kita masih lagi ngeraba-raba juga. Jadi mohon maaf aja kalau masih banyak kekurangan sana sini. Ya, dengan itu. cara ngomongnya juga yang masih belepetan ya. Empura, hampura kalau kata bahasa Sunda nyaman hampuran maafkanlah oh, pokoknya kayak gitu wehnya akan candil siap Bu jadi <laughs> mudah-mudahan bisa bermanfaat membantu ya Bu ya di sini misalnya kan ada nih tetangga kita di sini dia tuh jualan barnik-barnik ya emang yeah. eh, sih dia udah gede gitu kan oh, pa. iya. orang pagaden tuh di Subang tuh belanja ke uh, orang ini ya ke teman kita ini mm -hmm cuman e, kalau misalkan dia pengen dapat jangkauan yang lebih jauh lagi bisa dia nah, ya nah, juga pakai di sini taruh produknya biar orang-orang tuh di luar daerah Pagaden tuh kayak contohnya dia bisa sampai ke Bogor atau ke Bekasi Barang yang masih Barat. Jawa Barat aja. Pokoknya Jadi luar biar kota. bisa lebih melebarkan lagi sayapnya. Ya, gitu. Di sini belum itu. di ini ya belum di share ke yang punya barang itu nanti mau kita coba kenalin dulu tadi. kita coba e, besarkan blog sederhana ini ini e, masih dalam rangkulan Candil Kuya ya sini ada profil Google nya nanti kalian bisa kasih review juga kayak Candil Kuya juga sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah juga memberikan ulasan atau review eh, atas mampirnya di profil Google dari channelku ya ini ya. Alhamdulillah bisa menambah kepercayaan para pengunjung juga. Pokoknya oh, makasih banyak. 9 tuh, lumayan. Lumayan ada kurang lebih 200 orang masih review. Pokoknya seperti itu ya. Minta dukungannya aja Buat para warga dari Candir Pia Semoga bisa bermanfaat Mungkin cukup sekian ya Bu siapa? Bu Umay, Mamah Barbar Umay Mama Nanti Barbar. coba kita tawarin ya Ke Juragan Barnik Yang di Pagaden okay, barangkali Dia siap. mau di sini disini Menjadi pendomplengnya Soalnya udah lumayan ya di sini juga dia banyak yang kenal Barang-barangnya semuanya dia belanjanya ke dia kira-kira begitu maaf ya kalau masih banyak kesalahan dalam pengucapan ngomong, pengucapan masih belajar. Okay. Saran dan kritik sangat diperlukan di sini. Terima Saya kasih. tunggu di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.